Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin Amma ba'du Ma'asyir al-Muslimin wa'al-Muslimat Bapa bapak ibu-ibu sekalian, orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan Ikhwani dan akhwati fillah Sidang jama'ah subuh Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Marilah kita senantiasa menjatuhkan puji syukur Semata kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan curahan anugerah yang begitu banyak sehingga kembali pada sebuah yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat keimanan nikmat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah kewajiban kita kepadanya dan kita mampu untuk duduk bermajelis ilmu pada kesempatan yang singkat ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kita akan membahas pada pertemuan kali ini tema berkaitan dengan meraih keberkahan di dalam umur kita. Kita mengetahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian anugerah dan rezeki yang begitu banyak dan dari anugerah rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita diantaranya adalah umur usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan dari tanda kebaikan seorang Muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala adalah memanfaatkan umurnya dalam kehidupannya untuk meraih apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wataala dengan wujud iman, takwa dan amal saleh. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan. Khairun nasi man taala umruhu wa Sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Dan sungguh suatu kerugian apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang manusia umur yang panjang namun dia melalaikannya dalam Dosa dan pelanggaran dalam kelalaian dan hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk neraka di mana mereka menyesal dengan penuh penyesalan di dalam api neraka Allah menyebutkan kisahnya dalam surah Fatir ayat 37 wahum yastarihun fiha mereka berteriak dengan penuh penyesalan di dalam api neraka. Keriakan mereka memohon kepada Allah agar dikembalikan kepada kehidupan dunia. Agar mampu mengisi kehidupannya dengan kebaikan. Rabbana akhrijana minha n'amal na salihan gairan ladhi kunna na'amal. Wahai Tuhan kami, wahai rob kami, Keluarkanlah kami dari api neraka ini agar kami mampu beramal tidak seperti amalan dahulu yang kami lakukan di dunia dia ingin hidup kembali mengulang kehidupannya dan mengisi dengan suatu kebaikan namun sudah terlambat mereka sudah mendapatkan siksaan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan hujjah kepada mereka hujjah dengan umur yang Allah berikan kepada mereka awalam nu'ammirkum bukankah kami telah berikan umur kepada kalian umur yang panjang mayatadzakkaru fihi umur yang dengannya orang-orang mampu berfikir terhadap umur yang dia diberikan kepadanya. Wajah akumun nadhir. Dan sungguh telah datang kepada kalian. An-nadhir. Pemberi peringatan. Wa ma'lil zalimina min nasir. Akan tapi. Baik kalian. Orang-orang yang berubah zalim. Sama sekali tidak mendapatkan pertolongan. Maka di sini Allah subhanahu wa taala menyebutkan. Dari hujjah kepada penduduk neraka. Karena mereka tidak memanfaatkan umurnya. Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Menunjukkan pentingnya kita memanfaatkan umur ini. Di dalam kehidupan dunia. Tidak menyanyiakannya di dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Sehingga Allah SWT mengajak. Dengan penuh kasih sayangnya, Allah ingatkan kita orang-orang beriman. Alam ya'ninil ladhina amanu an takshya'a kulubuhum li wa ma nazala minal haqqa wa yakunu kal ladhina kitaba fa alaihimul amadu faqasat kulubuhum. Wakithirum minhum fasikun Alam nih belum tibakah saatnya lil ladina amanu bagi orang-orang beriman antak syakulubuhum lidikrillah belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman agar hatinya tunduk takut mengingat Allah Subhanahu yeah. Wa Taala iya dan kepada tunduk Kebenaran. Tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Yaitu Al-Quran. Dan petunjuk Rasulullah s.a.w. Dan janganlah sampai orang-orang beriman. Seperti orang-orang ahlul kitab sebelum kita. Walayakunu kalladina utul kitab. Bagaimana utul kitab orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita? Ta'ala alaihimul amadu adalah panjang masa diberikan kepada mereka diberikan umur yang panjang kepada mereka Hai namun osat kulubuhum akan tapi hati mereka keras hati mereka keras tidak tunduk tidak merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wakathiru minhum fasiq dan kebanyakan dari mereka itu fasik berbuat dosa dan melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka ini peringatan bagi kita sekalian untuk bersegera kembali mengingat kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini memanfaatkan umur kita sebaiknya kenapa jemaah sekalian karena umur ini adalah salah satu hal yang akan ditanya kelak di hari kiamat sebagaimana Nabi SAW sebutkan لا تزول قدما abadin يوم القيامة حتى يسأل عن arba tidak akan bergeser kaki seorang hamba di padang masyar di hari kiamat tidak akan bergeser kedua kakinya hingga ditanya tentang empat perkara yang pertama عن umrihi tentang umurnya Fima afna. Kemana dia gunakan umurnya tersebut. Wa ansyababihi fima ablah. Tentang masa mudanya. Kemana dia usangkan masa mudanya. Wa an malihi Min aina ikhtasabah. Wa fima anfaqah. Tentang hartanya. Kemana dia. Dari mana dia peroleh. Dan kemana dia belanjakan infakkan? Wa an ilmihi fima amilabih. Dan tentang ilmunya. Dengan apa dia amalkan ilmunya seluruh dari kita akan ditanya perkara tersebut oleh karena itu kita harus memanfaatkan kesempatan dari kesempatan yang Allah berikan sebelum datangnya penghalang-penghalang Nabi SAW menagaskan igtanim khumsan qabla khums manfaatkan lima kesempatan sebelum datang lima penghalang Sehatak, kau bela masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wasyhaba baka, kau haramik masa muda memanfaatkan sebelum datang masa tuamu. Wa farogolka kau bela dan manfaatkalah masa luangmu kesempatanmu sebelum datang kesibukan kepadamu wa binaaka qabla faqrik manfaatkanlah masa kayamu masa engkau berkecukupan dengan harta manfaatkan dengan ibadah qabla faqrik sebelum datang kemiskinanmu dan yang kelima wa hayataka qabla mautik manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu ini semua keterangan dari ayat dan hadis Nabi SAW untuk menegur hati-hati yang lalai hati-hati yang dia lupa akan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketahuilah jamaah sekalian umur kita di dunia ini sangatlah singkat terlebih umur umat Islam sangat jauh berbeda dengan umur umat-umat terdahulu yang mereka dipanjangkan umurnya beratus tahun Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam beliau tinggal di tengah kaumnya Alfasana ama seribu tahun kurang lima puluh, iaitu sembilan ratus lima puluh tahun tinggal bersama kaumnya Nabi Nuh itu usia umat terdahulu usia kita umat Islam kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam A'amer ummati bayna sitina wasabe'in umur umatku antara 60 sampai 70 tahun itu umur umat nabi umat umat nabi Islam umat Islam umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70 tahun wa qalilum may yajau may yajwizu dan sedikit dari umat Islam ini yang yajwizu dzalika yang melebihi usia 70 tahun. Sedikit. Menunjukkan sangat singkatnya kehidupan. Kita dalam di dunia ini. Oleh karena itu. Kita perlu mencari namanya keberkahan. Suatu yang sedikit. Akan berbuah pahala. Berbuah kebaikan. Karena keberkahan di dalamnya. Iya. Inilah akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Ketahuilah jamaah sekalian rahimamu Kita perlu mengetahui dari manakah sumber keberkahan. Jawabannya bahwasannya keberkahan tersebut semata berasal dari Allah Subhanahuwataala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 Fatabarakallahu ahsanul Khaliqin. Maha suci Allah Maha baik Allah Yang penuh dengan keberkahan Dialah yang paling baik di dalam menciptakan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat Yang penuh dengan kemuliaan yang darinya segala kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu Nabi saw menyebutkan di dalam hadis ketika beliau menegakkan sholat malam dari doa istiftah yang panjang beliau ucapkan beliau mengatakan wal khairu minka dan sungguh al khair biyadika segala kebaikan tersebut berasal dari dirimu wahai Allah dan syarru laisa dan kejelekan keburukan bukan berasal darimu sehingga seorang muslim dituntun diajarkan dalam agama ini untuk memohon keberkahan doa memohon keberkahan tersebut nabi ajarkan datang dari sahabat sekaligus cucu Rasulullah Al Hasan bin Ali Bin Abi Talib, radiallahu taala anhuma. Kata cucunya ini, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalimatin aku fi kunut witir. Nabi mengajarkan kepada saya kalimat-kalimat untuk saya baca di kunut witir. Doa dalam kunut witir kita telah hafalkan. Allah mahdini fi hadait Ya Allah berikanlah aku hidayah petunjuk sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada siapa Engkau kehendaki. Wa afini fi man afaid. berikanlah aku afiat penjagaan pada diriku, agamaku, hartaku, keluargaku sebagaimana Engkau berikan penjagaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tawallani fi man tawallait dan peganglah urusanku. Lindungilah dia sebagaimana engkau memegang urusan perkara orang-orang engkau lindungi dan yang berhubungan dengan pembahasan kita doa selanjutnya wa li fi ma dan berkahilah aku pada apa-apa yang kau berikan kepadaku ya Allah maka di sini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan pada apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita dalam syarah hadis ini berkata, Imam Muhammad Ashraf, Azim Abadi dan Imam Mubarak Furi dalam syarah Sunan Tirmidhi dan syarah Abu Dawud. "Fi Fima'a taytani minal umur. Berkahilah aku ya Allah. Pada apa yang ku berikan kepada aku minan umur. Dari umur. Wal mal. Dari harta. Wal ulum. Wal amal. Dari ilmu dan amalan. Berkahilah. Ini kita minta kepada Allah SWT. Kerana karena Dialah Pemberi kebaikan. Yang memberkahi kita. Iya. Maka kau muslimin. Wal muslimat. Rahimani warahimakumullah hendaklah kita senantiasa memikirkan dan memanfaatkan momen-momen kesempatan hidup ini yang sangat singkat mengisi umur kita dengan ketaatan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah yang menjadi tujuan terbesar dalam hati seorang muslim adalah memikirkan bagaimana dirinya selamat dan memperoleh kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak yang kekal abadi itu harus dia pikirkan dan jangan sampai dia terlena dan kehidupan dunia yang fana yang singkat ini yang saudara dari kita akan meninggalkannya sehingga berkata imam fudail bin iya rahimahullah ta'ala tafakkaru berfikirlah kalian merenunglah kalian Wahamlo dan beramallah kalian, min kabali antandamu sebelum kalian menyesal. Walau tak terobit dunia dan jangan kalian tertipu dengan gemerlap kehidupan dunia. Kenapa? Fa'inna sohihaa yas kamu, sebab orang yang sehat di dunia pasti akan sakit. Wa jadi sesuatu yang baru dalam kehidupan dunia, pasti suatu saat akan usang. Wa na'imaha yafna. Kenikmatan dalam dunia pasti akan sirna. Wa syababaha yahram. Dan masa muda dalam kehidupan dunia, pasti suatu saat akan menjadi tua. Akan menjadi pikun. Nas'ul subhanahu wa ta'ala assalamah wal afiyah. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kiat-kiat agar umur kita di kehidupan dunia ini berberkah senantiasa dicintai dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala kiat yang pertama adalah melazimi keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus kita menjaga diri kita menjadi umat yang beriman dan umat yang senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar iman dan takwa itulah Allah akan berikan keberkahan kepada setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96 walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lawaftahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh andaikan setiap penduduk negeri beriman dan bertakwa maka niscaya kami kata Allah akan membukakan membukakan bagi mereka barakat keberkahan keberkahan Allah datangkan dengan penyebutan kata jama' kata plural barakatin berkah-berkah minas sama'i wal'arb dari langit dan dari bumi Allah akan berikan kepada hamba-hambanya dengan syarat dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia memanfaatkan kesempatan waktunya dan umurnya, kesehatannya, masa luangnya kepada ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat ashabul sunan dari sahabat Abu Musa al Ash'ari radhiyallahu taalaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ida mari abdu aw safar kutibalahu maka na ya'malu muqiman sahihan apabila seorang hamba sakit atau bersafar maka Allah tetap menuliskan baginya pahala Dari amalan yang biasa dia kerjakan Di waktu dia mukim Tidak bersafar Dan dari amalan yang biasa dia kerjakan Di waktu dia sohih, sehat Hadis ini Memberikan isyarat pentingnya kita memanfaatkan Kesempatan dikala kita sehat Agar supaya Ketika kita Allah uji. Uji kita dengan penyakit. Maka amalan yang biasa kita rutinkan di waktu sehat. Tetap tertuliskan. Dengan rahmat Allah. Allah tuliskan pahalanya. Di waktu kita sakit. Karena kita sudah punya rutinitas. Memanfaatkan kesempatan di waktu sehat. Iya. Begitu pula. Seseorang yang ketika dia di waktu bermukim berdiam di negerinya di kampungnya, di kampung halamannya di tanah airnya dia manfaatkan kesempatannya dengan beribadah maka tak kala dia bersafar terkadang ada amal-amalan yang tidak bisa dia kerjakan dia luput karena kesibukan safarnya maka amalan yang rutin dia lakukan di waktu mukim tetap dituliskan karena dia manfaatkan kesempatannya hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga disebutkan dari hal yang menguatkan hadis ini apa yang datang dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang dihasan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis ini tentang perihal orang yang luput dari solat jamaah. Tetapi orang ini punya rutinitas kebiasaan untuk berjamaah di masjid menegakkan solatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tawaddoa ah. barang siapa berwudu fa ahsana ah. dia memperbagus wudunya di rumah, summa kharaja ilal masjid kemudian keluar menuju masjid. Fawajadannas qad sallu tapi dia dapatkan manusia sudah selesai solatnya. Atahu Allah mizlah ajariman salat wahabar maka Allah tuliskan baginya pahala salat. Semisal orang yang telah mengerjakan salat tadi dan dia semisal orang yang hadir menegakkan jamaah. Kenapa? Karena Allah mengetahui dia punya rutinitas. Hanya ada satu udur yang membuat dia terlambat. Menunjukkan dia tidak menyanyiakan kesempatannya ketika mampu untuk segera datang berjamaah dia segera berjamaah ketika suatu saat dia terlambat karena suatu alasan yang syar'i terlambat dan luput berjama'ah Allah tetap tuliskan pahala baginya ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya bagi siapa yang tentunya memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut iya demikian pula ketika seseorang di masa sehatnya di masa luangnya dia rutin untuk menjaga solat malam minimal dari salat witir yang dia jaga maka di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Imam Nasa'i dan disahihkan pula oleh Imam bin Hajar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ri'im takunu salatu minal lail yaglibuhu al-hunum aw illa kutiba lahu ajru salah wa kana nawmuhu alaihi sadaqah barang siapa yang senantiasa mengerjakan solat di waktu malam. Namun satu hari, yaglibuhu alaiha naum. Naum tidur mendominasinya. Menguasainya rasa ngantuk yang sangat berat. Sehingga dia tetap tertidur dan tidak bangun salat malam. Aw wajah atau dia punya penyakit. Sehingga tidak bisa bangun salat malam. Karena dia sakit. Maka... Kerana rutinitas yang dilakukan di waktu sehat dan luang. Kutiba lahu ajru solatihi. Maka dituliskan baginya. Pahala solat malam. Walaupun dia tidak bangun solat malam. Kenapa? Punya rutinitas sebelumnya. Iya. Wa kana naumuhu alaihi sadaqah. Dan tidurnya itu yang memberatkannya untuk bangun. Tidurnya yang mendominasinya. Sehingga tidak bisa bangun solat malam. Itu terhitung alaihi sadaqah. Terhitung baginya sedekah. Sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Begitu mulianya Islam. Begitu rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Namun dengan catatan jamaah sekalian. Ketika hamba itu memanfaatkan waktu umurnya. Dengan sebaik-baiknya. Sebelum datangnya penghalang-penghalang. Yang -penghalang, membuatnya tidak bisa lagi beramal. Ia. Kemudian yang ketiga. Dari upaya kiat. Agar umur kita berberkah, senantiasa membaca tilawah Al Quran. Sebab Al Quran adalah kitab suci Allah yang penuh dengan keberkahan. Allah menegaskan dalam surah Al-Mu'awiyah, anbiya Wahadikrumu Barok. Inilah zikir peringatan dari Allah Mubarakun yang diberkahi di dalamnya. Anzalnahu Nahu Afantum Lahu Munkirun yang kami telah turunkan kepada kalian, apakah kalian mengingkarinya? Dan juga dalam surah Saud, ayat 29, Allah menegaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, liyadabbaru ayatihi. Ini adalah kitab Al-Quran, yang kami turunkan kepada kalian, sebagai suatu yang diberkahi. Untuk apa? liyadabbaru ayatihi, agar dia mentadaburi ayat-ayatnya. Agar orang yang memiliki Albab, memiliki akal Mengambil pelajaran darinya Artinya kita diperintahkan Untuk senantiasa Tilawa Al-Quran Memahami makna-maknanya Mentadaburi ayat-ayatnya Karena disitulah keberkahannya Iya Dan secara khusus Terdapat Sunnah Petunjuk dari Nabi SAW Untuk mempelajari secara khusus Surah Al-Baqarah Di dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim Nabi SAW bersabda Iqra'u Surat Al-Baqarah Bacalah kalian Surah Al-Baqarah Kenapa? Fa'inna akhdaha barakah karena mengambilnya Mempelajari surah Al-Baqarah, kata Nabi, Barakah adalah keberkahan. Wa tarkah hasarah, meninggalkan mempelajari surah Al-Baqarah adalah hasarah. Ada satu penyesalan. Wa la yastati'uha Al-Baqarah. Dan tidak akan mampu Al-Baqarah penyihir-penyihir untuk mempelajari, memahami kandungan surah Al-Baqarah. Tukang sihir tidak akan mampu mempelajarinya. Sehingga disebutkan dari kisah para ulama menyebutkan seseorang yang rutin membaca surah Al-Baqarah di setiap malam tidak akan bisa terganggu oleh gangguan jin dan tidak bisa disihir oleh tukang-tukang sihir karena kehebatan, kekuatan yang terdapat pada surah Al-Baqarah tersebut. Iya. Kemudian dari kiat agar umur kita berberkah, Memanfaatkan waktu-waktu yang mulia Di dalam kehidupan ini yaitu ibadah di hari Jumat Karena hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan Nabi SAW menegaskan orang imam muslim Khairul yaumin tola'at alaih syams Yaumu Jum'ah Sebaik-baik hari Yang matahari terbit di hari itu Adalah hari Jum'at Fihi khuliqah Adam Pada hari itu diciptakan Nabi Adam wa fihi udkhilal pada hari itu dimasukkan ke dalam surga wa fi ukhrija minha. dan di hari Jumat dia dikeluarkan dari, dari surga diturunkan ke muka bumi itu semua terjadi di hari Jumat karena keberkahannya iya yeah. dan dalam hadis Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah nabi menyebutkan fihi sa'ah la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullah subhanahu wa taala syai'a illa atawiyah di hari Jumat ada saat-saat ada saat-saat di hari Jumat yang tidaklah seorang muslim bertepatan dengan saat itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecil Allah pasti berikan kepadanya setiap kali dia meminta berdoa di hari Jumat dan terdapat perbedaan pendapat di mana ke tempat saat tersebut ada menyebutkan tempatnya adalah di mana khutib naik Sejak dia naik menyampaikan khutbahnya, hingga berakhirnya solat. Di situ ada tempat mustajab doa. Tempat kedua, ada di Ba'dah asar hingga menjelang maghrib. Hingga men hingga tenggelam matahari di hari Jumat. Itulah waktu mustajab. Maka dia memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memohon kebaikan kepada Allah SWT. Dan juga bermunajat di sepertiga akhir malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya Allah menegaskan berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya dia turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia dan memanggil hamba-hambanya di waktu tersebut hal min sa'ilin fa'u'tiyah. adakah ia meminta kepadaku saya akan beri hal min da'in fa'astajibalah. adakah hambaku yang berdoa saya akan ijabahi hal min mustaghfirin faagfiralah anakah hambaku yang memohon ampunan istighfar saya ampuni itu semua seruan Allah hanya di sepertiga malam jangan sampai kita gaib Allah menyuruh sementara kita gaib dari seruan tersebut wallah musta'an kemudian dari memanfaatkan umur yang mulia dalam kehidupan ini adalah memanfaatkan waktu sahur kubail fajar sebelum terbitnya fajar sahur sebelum fajar Nabi s.a.w. menegaskan dalam hadis Bukhari Muslim tasaharu fa inna fi suhuri barakah makan sahurlah kalian atau bangunlah di waktu sahur karena fi Di makan sahur kalau di fathah sinnya atau fi suhur ketika di dommah sinnya di waktu sahur ada keberkahan barakah kata Nabi pada makanan sahur pada waktu sahur ada keberkahan jika dia ingin berpuasa, keberkahan dengan makan sahur. Jika dia tidak ingin berpuasa, tetap bangun sahur untuk meraih keberkahan waktunya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam ayat tentang kemuliaan orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Wa asharihum yastaghfirun dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kelima, berpagi-pagi untuk beribadah dan beraktivitas, bekerja berpagi-pagi. Dia bangun segera untuk meraih keberkahan di waktu pagi tersebut. sebagai disebutkan dalam hadis Sunan Tirmizi yang disaikal oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa, "Allahumma barik li ummati fi buquriha." Ya Allah, Berkahilah umatku di bukurha di waktu pagi-paginya. Dia bangun pagi untuk bersegera beribadah kepada Allah di waktu subuh dia bersegera untuk salat subuh. Dan dia beraktivitas di waktu pagi untuk meraih keberkahan waktu pagi. Iya. Kemudian yang keenam <coughs> berdoa memohon keberkahan setelah makan. Dari hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa setelah makan, alhamdulillah Hamdan kafiran, Toyiban mubarokan fi muwadda'in Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan, memberikan saya minuman. Hamdan kafirok dengan puji yang sangat banyak mubaroka yang Allah berkahi di dalamnya kemudian. Dari kesempatan yang sangat penting untuk kita mengisi dalam kehidupan kita juga adalah senantiasa memberikan ucapan salam kepada manusia dan keberkahan, ucapan salam antara orang-orang beriman: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga selamat atas kalian, semoga rahmat Allah atas kalian, dan barakatuh keberkahan keberkahan Allah atas kalian." Ini ucapan doa satu sama lain antara orang-orang beriman untuk meraih keberkahan. Dan secara khusus ucapkan salam ketika Anda memasuki rumah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam dan riwayat Imam Tirmizi yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, Nabi sallallahu bersabda kepada Anas, "Ya bunai, wahai anak, wahai bocah, jika kau ta'ala ke ahli, jika kamu masuk menjumpai keluargamu, fasallim." Ucapkanlah salam. Ya kunu barakatana alaika wa al-ahli baytika. Akan menjadi keberkahan untukmu. Dan keberkahan bagi keluargamu di rumahmu. Ketika kita masuk menjumpai keluarga kita. Ucapkan salam. Berkat untuk diri kita. Dan berkat untuk keluarga kita juga. Dan juga dari hal untuk memperoleh keberkahan adalah. Menikah. Kenapa? Dengan menikah. Kita akan mendapatkan doa Orang-orang salih yang mendoakan kita Dengan doa keberkahan Sebagai Nabi s.a.w. ajarkan doa keberkahan tersebut Dalam dari Imam Abu Imam Abu, Abu Dawud Imam Ahmad dan selainnya Nabi s.a.w. bersabda Barakallahu laka Wabaraka alaika Wajama bainakuma fi khair Semoga Allah s.w.t. memberkahimu Di waktu lapangmu Di waktu engkau bahagia Wabaraka alaika Dan juga Allah memberkahimu Di waktu engkau sempit Susah dalam kehidupan rumah tangga. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Ini seluruhnya dari sifat-sifat. Dan kiat-kiat. Untuk meraih keberkahan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala alam. Naftafi bihal qadar. Subhanahu wa hamdik. Ashadu ala ilahi la anta. Astaghfirullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.